ke kabar pertama, pertama, kita lihat di sini ada sebuah postingan persahabat ya ini cute banget alhamdulillah tadi sore Lesti Bilar ini berkunjung ke rumah omanya Baby L ya. pertama, ya, Ibu pertama, pertama, pertama, pertama, banget pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, pertama, Selalu saja membuat kita bangga Salah satunya Ibu Harsiwi yang selalu mensupport anak-anaknya nih Lesti dan Rizky Pilar Postingan tersebut juga ini direpost oleh akun Lestari dan Lestat Lovers Ada kalimat yang yang dituliskan Masya Allah, tabarakallah Love, Love, Love Katanya tuh Masya Allah banget ya Hingga banyak dibanjiri komentar Respon yang diberikan Ya, ini dari akun Underscore Crown School Underscore 00 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Bu Siwi gemes sampai dielus-elus Terus tuh persahabat Memang perhatikan di video ini Ibu Harsiwi selalu saja Elus-elus perut bunda Baby L ya persahabat Ya, emang ini cute banget ya Masya Allah tuh <laughs> Saking gemesnya persahabat ya Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu lancar Selalu dipermudah Urusan dari ide lagi Sayangan kita Dan berikutnya Komentar lain diberikan dari akun Naset Askor Adarawi Askor Harahab Ya Allah mudah-mudahan Kelak BBL jadi anak tang sukses Wow Ya Allah mudah-mudahan telah BBL jadi anak yang sukses Sama seperti Mama Siwi Anak yang soleh dan soleha Amin Mudah-mudahan saja Tunggu persahabatnya doa baik terkabul Dan tentu doa baik kita aminkan Masya banget yang selalu banyak doa doa baik yang tulus Diberikan kepada Leslar Dari orang-orang yang sangat tulus juga mencintai Idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bila ke kabar berikutnya juga persahabat Ada sebuah kabar info dari Indosiar Karena dua hari lagi bakal ada acara juga nih Syukuran persahabat ya Yang akan hadir di video.com Dan Trans Entertainment Dua hari lagi ketemu sama baby Rayyanza Malik Ahmad Di syukuran persahabat ya Wow bakal ada acara lagi nih Dari Rafi dan Agita bersama Indosiar Mudah-mudahan juga persahabat ya baby L nanti Lesler Junior nanti juga bakal disiarkan secara langsung di Indosiar, Siar, Sahabat, ya, mengiketir Rayanza juga, nih. <laughs> dan kita selalu support yang terbaik saja untuk idola kesayangan sayangan kita. Di sini juga sebuah kalimat caption info dari Indosiar. tinggal dua hari lagi, nih, kita akan segera syukuran Akikah, baby. Rayanza malik Ahmad. loh, tungguinnya di Indah video.com, dan Rans Entertainment. Jangan saya lupa persahabat ya Selalu dukung nih untuk Arafi juga Yang selalu mensupport support idola kita Lesti dan Bilar Selanjutnya ada sebuah unggahan juga Di persahabat ya Ini cidukan vitamin sisa Ketika Lestlar Menghadiri acara Akika Baby pertama Dari Marjin dan Alisya. Syakim Wah Masya Allah banget ya Idola kita selalu saja membuat kita bahagia Selalu membuat kita bangga Mudah-mudahan selalu sukses, sehat, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Postingan ini, Pak po ya Ini diunggah oleh akun Lukman Octavian, NC Yang di kembali oleh akun Leslar, skor Banyak anggapan komentar di Respon juga dari para fans persahabat yah ya, di dari akun instagram andi.bulan.12 Masya Allah cantik dan ganteng banget katanya tuh sudah dipastikan dong Idola kita memang kece banget persahabat ya yang satu keren ganteng dan yang satunya gemes dan selalu tampil cantik Wow apalagi melihat senyum dari keduanya yang selalu membuat kita bahagia dan ke kabar berikutnya kita lihat persahabat ya, ini sudah di up saja di channel youtube-nya Maya El part kedua kolaborasi bersama Laysler ini cute banget persahabat ya. saat melihat kromatiser kecutnya dari Laysler Tisabiani sampai nggak kuat ya melihat keu an idolakir saingan kita secara langsung tuh perhatikan di momen ini ah Tisabiani dan Dul sampai nggak kuat banget ya Melihat keromantisan keuangan dari idola Kesayangan kita Hingga banyak dimanjari komentar juga Di postingan ini persahabat ya Salah satunya dari akun Netizen Unscore Indo aja Mengatakan lucu vlog ini Kak Rusti Celesti Amabilar malah duduk Bertiga pertiga lesti di tengah <gih> di kanan kiri templokin Bilar dan Tisa dul malah sendirian si dedek memang bikin nyaman orang katanya persahabat ya memang luar biasa beda banget ya idolakasangan kita udah beran selalu banyak dukungnya dari orang-orang yang baik orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai lesti dan rizky bilar dan selanjutnya perhatikan juga persahabat ya selain di channel youtube nya mbak el dul ada vitamin juga yang kita dapatkan di channel Youtubenya Ciki Cita Reski Para sahabat ya baru di up juga nih Wow dedek sebel banget sama Reski katanya tuh <gifat> Ini vitamin bahagia juga untuk kita semua Yuk yang belum mampir silahkan mampir Wajib kita selalu dukung untuk idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan dari family underscore sekolah 23 Ada kalimat caption yang dituliskan ada vitamin juga nih di YouTube channel Kak Citra Ciki dan Bang Rizky persahabat ya, yuk sama-sama kompak dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya, ini ada kabar yang mengejutkan warga Konoha persahabat ya, diunggah di IGsnya Rizky biar langsung perhatikan persahabat ya, wow ternyata di rumah Leslar ada tamu persahabatnya, yakni Teoku Rian dan Ria Riccis wow, bau-bau sih jadi kolaborasi nih persahabatnya malam hari ini hingga tentunya fans Leslar membuat pesan persahabat, ya. kita lihat keunggahan berikutnya, yang diunggah oleh aku sendal putih pilar Ya ini memang repost kembali postingan dari akun suka-suka gue Persahabat ya ini dari fans Leslar Luar biasa Ini mengingatkan untuk warga kono nih persahabat Yang langsung memberikan pesan penting Sepertinya ini Kalau sampai kejadian collab Kalau sampai Leslar disudutkan kalau sampai leslat kena hujat gimana? Kalau collabnya kejadian ya Anyopin Jangan sampai trending, jangan dipromoin, jangan dikomenin, jangan ditonton juga nggak apa-apa diemin baik. Katanya persahabat ya. Aku sama media online tuh ambil cuplikan dari video-video yang viral atau rame atensi. Kalau sepi peminat, ya nggak bakal di cut terus di post Apalagi di bahasa mereka. Kalau anyep, ya leslarnya gak akan disudutkan, gak akan juga kena hujat, apa pasalnya, oke, okay, oke. Okay. <laughs> Dan kalau masih ada yang bilang saya sama aja mengajak fans tidak menghargai karya idola, fix, Anda tidak tahu rasanya, pernah disakiti, sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ini langsung diunggah oleh fans sejati leslar, ini... Tentunya catatan penting banget persahabat ya Kita lihat juga di kalimat caption yang ditulis kan catatannya buat semuanya diingetin ini besok keluar di ujian berhubung lagi vlog mau nongkrong di YouTube aja ya Instagramnya besok lagi wow hingga <gifung> ya banyak menuai respon yang sangat luar biasa juga nih tanggapan dari para sahabat leslar salah satunya dari akun Buna47 mengatakan ia siap jangan sampai trending kita harus bangga punya idola kayak mereka berdua Sabar, masya Allah, tabarakallah. Tuh persahabat ya respon. Tentunya dari para fans sejatilah selar. Dan unggahan berikutnya Ini ya, dicurahkan vitamin manja nih di sisa siang tadi, masya Allah, di aja dari belakang oleh selami tercintanya. Udah, udahan idola kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu menyudutkan Fitnah, Apalagi tentunya idola kita selalu saja jadi bahan omongan orang lain yang selalu tidak baik persahabat ya mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesabaran dan kekuatan amin ya robbal alamin kita masih menunggu kejutan Gabar baik dan gabar bahagia selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru update selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.